Emas bearish, waspadai sedang berada dalam konsolidasi. Bias harian pergerakan emas USD terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga emas USD sedang melakukan fase rebound.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas US terus bergerak ke atas dan menembus level 1.937,71 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.974,42. Sekian analisa forex untuk tanggal 25 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081.